Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita Terpisah jarak dan waktu Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah terlalu indah dari sekedar kata Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu Dan apabila tak bersamamu Ku pastikan ku jalan di dunia mari sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku tanpa hawamu Percuma Senyumku Dengan dia Dan apabila Tak bersamamu pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu apabila tak bersamamu ku pastikan Ku dunia Tak seindah kemarin Sederhana tertawamu sudah cukup Lengkapi sempurnanya Hidup bersama Kau terlalu indah dari sekedar kata Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu